Hmm? Aku takut, takut? Aku ya jangan usah takut. takut takut yang mana gitu. yang mana apa takut yang apa <tuk>. manusia purba kamu takut takut ya sama ya Oh, Berangkan berangkat, Sendiri lo Sendiri lo Ayo terus. Awas pelan pelan. Berdiri, berdiri dong, berdiri. Ya, eh, sini, sini. Itu loh. mau kemana sih ini Noi? Sana, eh sana yuk, sana. Hah? Pelan-pelan. Balik ke sana nih. Ayo sini, lihat jalan. Awas Awas Awas lu kok kan? <SILENCIO> apa nya di atas ya yo. Naik, lihat jalan, lihat jalan, lihat jalan. sini lho, sini lho. apa itu? namanya apa? robot apa? eh? tanya ini namamu siapa? gitu lo udah makan belum? belum ya? belum, kasih makan lo eh? lo Bumblebee mana Bumblebee ya, ya, ya. nanti gantian Bumblebee Kamu Bumblebee ayo Sudah duduk situ. Tuh, kamu mana tiduran? kamu ngapain? kamu ngapain Dek? Hmm? Hmm? apaan lu ya? nggak hmm? bergerak nggak bergerak namanya apa? apa namanya apa? kamu suka di sini. kamu di mana to ini? eh kamu di mana? paman taman. taman cerdas. Taman cerdas. Taman cerdas. Taman. biar anak-anak jadi cerdas. cerdas. bilang gitu ya jangan lupa abi. Awas satu Mama satu dinosaur. Mana dinosaurus Dino. uruse. Awas pelan-pelan. takut? jangan ya, usah takut. takut. takut yang mana? Takut. Ta yang mana? itu. yang mana? itu. apa? takut yang apa? itu. manusia purba. Uh, uh. kamu takut? Uh, uh. aku takut. enggak yuk sama Yahya e, yuk. ini dinosaurusnya dinosaur besar. Tubinya panjang, awas. Ayah, ayah. Ayah. Ayah. <laughs> eh, eh. ini ini namanya apa? Dinosaurus. Dinosaurus. Mm. Ini namanya apanya ini? Ini apanya ini? Ini apa yang kamu dulunya apa? Kaki. Kaki. Ya. Kaki itu besar sekali. Tidak uh. mm -hmm. bisa diangkat. Gak bisa diangkat. Kenapa, Lulu? Patung. Patung ini. Mana patungnya? Aku tidak tahu. Itu. Apa itu? Aku takut, apa-apa. Apa? Apa itu namanya? Air apa? Air apa? Air mancur, namanya air menari. sampai di atas lagi. tuh lihat wayang. Wayangi namanya apa? Belud. Namanya apa? Wayangi namanya apa ini? Itu namanya katu kaca. Tut kaca, ini bisa terbang. Kamu mau naik? Oh. Eh? Apa? Cuman patung. Cuman patung. Buga, buga. Eh? Oh, yang beneran Nah itu berdua sih Wayangnya dua Rama dan Sinta Awas lo, jatuh lo Kamu mau kemana? Kamu mau kemana kamu? Hei Hei Hei Terus naik terus terus, ohri sampai di atas, turun mundur, naik turun nah terus terus terus mundur, mundur mundur, ayo. Acom rusak. Say say say say say. 2p rusak udah. Udah. Ayo, tidak boleh gitu. jangan satu-satunya itu kamu itu. Dah naik. Dah berdiri. Nawas. Pegangan. Pegangan robotnya. Robotnya namanya apa nih? Ada namanya dek robotnya dek. Robot biru. Robot biru. Biru. Blue. Ini apa? satinya warnanya apa kakinya merah. merah itu namanya siapa ya Bumblebee Bumblebee bumblebee ini Bumblebee warnanya apa dek Bumblebee kuning saya putar sendiri tangannya ngering udah duduk, diam. tak putar, diam. cepet banget kok kayak <tanganya. tanganya> oh, ya, udah capek lagi awas gatuk lewati, lewati gak situ soalnya berobos